Pada masa Kerajaan Majapahit, diterapkan aturan hukum yang ketat, termasuk bagi para pelaku korupsi. Hukuman bagi koruptor itu diatur dalam Kutara Manawa Tanah pada tiga pasal yakni pasal 258, 259, dan 261. Hal ini pula dijabarkan oleh Empu Prapanca dalam Kitab Nagara Kertagama, jika ada seseorang yang memperbaiki pekarangan, kebun, taman, selokan, ladang, telaga, bendungan, hingga kolam ikan, yang bukan miliknya tanpa disuruh oleh pemilik aslinya. Orang itu tidak berhak minta upah kepada si pemilik. Namun jika ia mendapat keuntungan, pemiliknya berhak menuntut, dan bisa dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa. Selain itu siapapun orangnya yang mengurangi penghasilan makanan atau mengkorupsi lantas diketahui oleh orang banyak. Orang itu disebut bisa diperlakukan sebagai pencuri dan bisa dikenakan hukuman hingga pidana mati, sebagaimana dicantumkan pada pasal 261. Bahkan barang siapa meminta izin untuk menggarap sawah, namun tidak dikerjakannya sehingga sawah itu terbengkalai, dituntut untuk membayar utang makan, sebesar hasil pagi yang dapat dipungut dari sawah yang akan dikerjakannya itu.